Halo guys, ini lanjutin video sebelumnya. Ini pulau nya berapa ya? Oke. Okay Mulai pertama di video kali ini. Kita langsung aja. Ini di malamnya ya, Bu. Masih bulan April tanggal 30. Nah, ini plus selanjutnya ini aku ngambil message battle dulu. Ini kayaknya dapatnya okay. oh, classic picture. udah punya ini oke lanjut terus ini kita dapetnya villagersnya itu enggak aku ambil sih ini ini Ohari, kan. ya, Ohari. Oh hari salah. ya Oh hari Oh hari lah nggak tahulah pokoknya itu ini Oh hari ini itu smug enggak kan. nggak salah tapi di versi sebelumnya kayaknya cranky ya tapi ini smug kayaknya sekarang ya Oh hari Drabbit nah ini kalau keluar tuh si ventiped aku lanjutin dulu Oh getok batunya tuh habis itu baru tak tangkap tuh kayaknya nah dapet nih. ya ah nggak dapet nah <tuh> sini kayaknya dapet um, gold kalau nggak salah apa nggak ya di pulau pertama di video ini. Oh enggak kayaknya enggak dapat enggak dapat gold ini. ini. aku nyari bonusnya. Gledar barang buat itu. Lumayan buah. Terus dapatnya apa ya? Hmm, bonusnya. Nah, ini dapat bonus oh box color hover, udah punya sih. Yuh, lumayan lah. Terus ini nah ini kalau ini nih nah dapat lu, lu larinya ke bawah nih. Nah, kalau ke bawah susah. ke bawah terus ganti. Nah, itu keburu dia. Nah, tenangkan. jadi dia sangat lebah dah akhirnya. Nah, biasanya aku lari ke atas langsung pencet X terus ganti net nah biasanya gitu tapi kalau kelar ke bawah susah nah ini pulau selanjutnya nah ini dapatnya flow ini penguin flow nah flow the penguin ini lumayan sih sebenarnya cuman aku sisterly udah udah aja sih cuman sisterly aku pengen pakai BB aja ini jadinya nggak aku ambil nih siplo. nah di flow ini ikannya juga biasa aja sih bukan pulau ikan langkan jadi ini aku dapet oh ini ada ya dapet dapet gold nih kayaknya nah kan dapet gold lumayan lah nah kalau aku ngutok itu selalu tak terusin dulu baru ngambil dia ya. maksimal guys biar maksimal jadi nggak buang-buang jadi kalau aku sih biasanya bahwa itu stone, iron, clay itu tetap aku ambil ya biasanya uh, kalau ini bukan pulau yang langka sih jadi kalau yang langka prioritasin item yang langka aja ini kalau yang nah itu dapat gold lagi jadi kalau bukan yang langka ini uh, bubatuan itu tetap aku ambil lumayan buat nyari duit di ini crafting jualan hot items ini masih dapat lagi enggak ya? Kayaknya udah enggak deh. Ini bonusnya, ini nyari bonusnya kayaknya. Nah, ngambil buah lumayan lah. Ini kayaknya enggak dapat. Oh, ada sih. Ini, ini ada, ada, ada bonus bonusnya. Dapat bonusnya yaitu cobain satu-satu deh pohon. Pokoknya kalau kayak... Kalo... nah, ini dapat. Oh climbing wall <laughs> lumayan belum punya terus ini pulau selanjutnya Nah itu dapet si Whitney Wow nah ini salah satu favorit nih katanya kayaknya ini aku ambil badinya. dan kejutannya nah ini tuh di si pas dapet ini sudah berciwit nih itu pulaunya ini pulau ikan langka nih dapet pulau yang ikannya langka semua nah biasanya tandanya kalau pulau ikan langka itu gak ada ikan kecil ikannya gede semua nah itu gede minimum sedunya itu nah itu large jadi kalau kita pancing dapatnya minimal kayaknya si black bass sama si bass deh black bass sama si bass ini kayaknya dapat apa ya baik baik kan? ya iya dapet baik tepuk tangan cibit. Gitu. Nah ini tuh juga karena ini langka. Sebenarnya ini kalau mau ini tuh lamain aja di sini sampai beberapa jam sampai ganti ganti pokoknya dapatnya langka semua. Nah ini tuh aku dapatnya ini tuh Star Jeans kalau nggak salah. Nah, bacanya apa ya Star Jeans? Ya oke okay lah gitulah. Lumayan, tapi bedanya seperti itu kalau dijual, nah kan? Cuman karena ini aku udah motor ngutung lama banget, ya kayaknya sejam deh kayaknya, Kita cek cek. dapat sejam cuman dapat stajen 2 apa tiga eh, lupa. ya lupa. selain itu cuma ngambil pike, red sniper, terus nah, ini bisa juga terus bonus lumayan. itu oh, nih dapat apa nih? Eh, dari Boris dapatnya bambu oke. Okay. Eh, ini belum banyak, eh, eh, lumayan. terus ini kalau telaten sih dapat yang nah saya do extra large nih nah kalau itu kan beda kan ukurannya nah kalau yang gini tuh itu yang langka nih yang yang ikan yang langka yang gede-gede. Tarjun, sih Ya Harusnya sih si ini apa sih ikan uh, purba itu? Kon yang kuleikan itu harusnya dapat juga, dan gak dapet apa kan Nah, ini oh yang akhirnya ambil si nih, Whitney nih. Hehehe, lumayan. Akhirnya dapat si Whitney. Wow, lagi funny like that. Oke. Okay. Nah, sampai aku buang-buang tuh batunya. Nah, ini ikan terakhirnya sebelum pulang. Oke, okay, guys, kayaknya itu aja. Lumayan dapat pulau ikan langka, sama dapat siwit nih. Akhirnya, oke, okay. thank you, guys. Oke, okay. lanjut ke video berikutnya ya, guys. Hmm, besok kali ya. Oke, okay, thank you. Eh, okay, ya. jangan lupa dong like and subscribe, dong, guys. Bye.